Pesona Marcelo bikin Lazio tertarik menggaitnya. Pesona Marcelo belum pudar meski sudah berusia 34 tahun. Nyatanya, pemain asal Brasil ini masih menarik minat klub elit Liga Italia Lazio. Football Italia mengklaim klub berjulukan Bianconeri itu menjalin komunikasi dengan Marcelo agar mantan bekiri Real Madrid tersebut mau bergabung pada bursa transfer musim panas 2022. Marcelo berstatus bebas transfer. Dia belum memiliki klub setelah Real Madrid tak memperbaharui kontraknya yang habis pada Juni 2022. Pemain berambut jawa kini ditengarai bakal menerima pinangan Lazio besutan Maurizio Sarri. Marcelo akan menerima kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai 2,5 juta euro atau sekitar 38.306 miliar rupiah per musim. Lazio mengambil langkah tersebut sebagai reaksi atas keberhasilan rival sekota AS Roma yang berhasil mendaratkan Paulo di bala. Nama yang disebutkan terakhir ini meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer. Marcelo dinilai memiliki kemampuan untuk mengisi sektor ring kiri yang saat ini ditempati oleh pemain asal Albania, Elset Hiset. Namun, kondisi Marcelo bakal jadi pertimbangan klub ibu kota Italia tersebut, apalagi Marcelo jarang mendapatkan kesempatan bermain sepanjang musim 2021-2022. Ya, statistik menunjukkan Marcelo hanya merumput sebanyak 12 kali bersama juara La Liga dan Liga Champions 2022 tersebut. Itu pun dia lebih banyak sebagai pemain pengganti karena Marcelo cuma 5 kali menjadi starter. Cedera menjadi kendala utama Marcelo gagal bersinar di Santiago Bernabeu. Masalah otot dan bahu kiri memaksa Marcelo lebih banyak menghangatkan bangku cadangan Real Madrid. Meski demikian, Marcelo tercatat sebagai pemain paling sukses bersama Las Blancos, julukan Real Madrid. Laga pramusim Barcelona versus Real Madrid adu tajam Benzema dan Lewandowski. Tak sekadar duel El Clasico, pertandingan pramusim antara Barcelona versus Real Madrid bakal menjadi ajang adu ketajaman Karim Benzema dengan Robert Lewandowski. Barcelona dan Real Madrid dijadwalkan akan melakoni pertandingan pramusim pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Duel antara Barcelona dengan Real Madrid yang diberi tajuk El Clasico sejak dulu selalu identik dengan nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tapi, kini dua nama bintang El Clasico, kini telah digantikan oleh Karim Benzema dan Robert Lewandowski. Perseteruan antara dua striker dengan usia yang masing-masing sudah lebih dari 30 tahun itu, dia kini tak kalah menarik. Barcelona, secara mengejutkan, akhirnya merampungkan kepindahan mantan striker Bayern Munchen itu ke Camp Nou. Robert Lewandowski sendiri merupakan salah satu pencetak gol dalam tragedi pembantaian Barcelona 2-8 atas Bayern Munchen. Sosok striker asal Polandia itu memang seperti monster yang selalu lapar untuk terus mencetak gol. Selama menjajaki karir sebagai pesepak bola, Lewandowski telah mencetak 509 gol dari 676 penampilannya. Torehan gol itu tentu menjadi modal yang aktif bagi skuad untuk menyongsong duel El di pertandingan pramusim nanti. Sedangkan Real Madrid saat ini masih menaruh kepercayaan dalam urusan mencetak gol kepada Karim Benzema. Meskipun di bursa transfer musim panas ini, Real Madrid tidak seaktif Barcelona dalam mendatangkan pemain baru, mereka masih merupakan tim yang cukup berbahaya. Bahkan, El Real sudah cukup puas dengan kedatangan Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni. Takut jadi senjata makan tuan, Rafinha revisi pernyataan kontroversialnya terkait Real Madrid. Winger anyar Barcelona, Rafinha menepis kabar yang beredar setelah pertandingan pramusim antara Barcelona versus Inter Miami kemarin. Sebagai tambahan informasi, setelah berhasil menang telak atas Inter Miami dalam laga tur pramusim yang dijalani di Barcelona, Rafinha sempat mengungkapkan pernyataan menggemparkan. Laga tersebut merupakan pertandingan perdana yang dilakoni oleh mantan pemain Leeds tersebut bersama dengan Barcelona. Dalam pertandingan tersebut, Rafinha mampu menyumbangkan satu gol dan dua asis kala menghadapi Inter Miami di stadion di RVPNK Stadium. Barcelona mampu memenangkan pertandingan tersebut dengan 6 gol tanpa balas berkat sumbangan dari Pierre-Emerick Aubameyang, Ansu Fati, Pablo Gevi, Memphis Depay dan Osman Di Namun rekrutan anyar, Robert Lewandowski belum bisa tampil membela klub yang bermarkas di Nou tersebut. Sedangkan Rafinha merasa senang dengan debutnya sebagai bagian dari pemain FC Barcelona. Pasalnya pemain asal Brasil tersebut mampu menyumbangkan satu gol dan juga dua assist Pemain berusia 25 tahun tersebut lantas memberikan tanggapan terkait dengan laga terperang musim El Barca di Amerika Serikat. Rafinha mengungkapkan bahwa dirinya selalu berusaha untuk mencetak gol dalam setiap pertandingan, apalagi jika lawan yang dihadapinya adalah Real Madrid. Pernyataan yang dilontarkan oleh pemain kelahiran Porto Alegre tersebut terkesan meremehkan tim rival La Blaugrana di Liga Spanyol tersebut. Ditolak Atletico, Real Madrid juga tutup pintu untuk kepulangan Cristiano Ronaldo. Asa Cristiano Ronaldo meninggalkan Manchester United menemui kendala. Real Madrid menjadi klub terbaru yang menolak kedatangannya di musim panas ini. Ronaldo saat ini sedang berburu klub baru. Ia memutuskan cabut dari Manchester United setelah setan merah gagal lolos ke UCL. Agen Ronaldo saat ini sedang berada di Spanyol. Ia membuka pembicaraan dengan dua tim asal ibu kota Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid. Atletico Madrid sudah dilaporkan menolak kedatangan Ronaldo. Mereka melaporkan bahwa kubur Real Madrid juga menolak kepulangan Ronaldo. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sama Sekali tidak tertarik merekrut kembali Ronaldo ke tim mereka. Madrid memang sedang mencari penyerang baru untuk menemani Karim Benzema, namun usia Ronaldo dinilai sudah terlalu tua untuk skuad Los Blancos. Di sisi lain, Ronaldo memiliki gaji yang sangat besar, sehingga Real Madrid enggan membayar harga semahal itu untuk sang penyerang. Kontras dari laporan yang beredar, laporan marka itu juga mengklaim bahwa tidak ada pertemuan antara Real Madrid dan Mendes. Mendes memang tengah berada di Madrid, namun ia sama sekali tidak mengadakan pertemuan dengan presiden Real Madrid tersebut. Jadi, rumor kepulangan Ronaldo ke Madrid sendiri hanya berstatus sebagai kabar burung semata. Ronaldo hingga saat ini masih belum bergabung dengan latihan Manchester United, Ia dikabarkan masih menyelesaikan urusan keluarganya.